Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno Masih setia untuk belajar bersama berbagai ilmu sederhana Semoga bermanfaat Kali ini kita akan belajar bersama-sama yaitu Sinau Sinaw Bosujowo Bab Ukoro Tandu Ukoro Tandu yang bahasa Indonesia sama saja dengan kalimat aktif Mari kita mulai untuk belajar bersama Ukoro Tanduk Ukoro Tanduk yaitu Ukoro kang masih saneng guna ake tembung rio Tanduk Lan oleh ater-ater Anusworo En, em, eng, nye Yang ing bahasa Indonesia Ukoro Tanduk diarani Ukoro kalimat aktif Di bahasa Indonesia Ukoro Tanduk sama dengan Kalimat aktif saya ulangi ukur tanduk yaitu ukur waseso waseso ini bahasa indonesia padahal predikat menggunakan tembung krio krio itu kata kerja dan oleh hater hater imbuan Aniswara yang menggunakan diawali dengan en enng en, en, ya. ciri ini ukur tanduk yaitu Siji, jereh atau subjek ngelakoni pegawean. Intinya ngelakoni pegawean. Loro, waseso atau predikat gunaake tembung rio kata kerja tanduk lan oleh ater-ater anusworo an en, m eng nya. Telu lesane lesan atau objek dikenani pegawian ukoro tanduk onoloro cacai ukoro tanduk loro siji ukoro tanduk mawo lesan ing bahasa indonesia diarani kalimat transitif mawo itu nganggu, jadi ukoro tanduk mawo lesan loro Ukoro tanduk tanpa lesan. Tidak menggunakan lesan. Tanpa objek. Ing bahasa Indonesia diarani kalimat intransitif. Jadi sing siji menggunakan objek. Sing siji ini tanpa objek. Contohnya ukoro tanduk mau lesan. Ukara tanduk sing nganggo lesan. Siti tuku buku Siti tuku buku yang diureno Siti dadi jejer, tuku waseso nah umpamoi iki Siti tuku tanpa iki kira-kira ukara itu jangka apa-apa durung Siti tuku tuku apa? Nah, kan durung jangkab ngulakwi kudum butuh ke butuh ke utau nganggu lesan yaitu buku jadi bukunya jadi lesan tadi nah, siti tuku buku dan terima siti tuku durung jangkep buku rone mudeng ya. jadi butuh ke lesan menggunakan objek. Kembahami kiri loro. Ibu nandur pari, ibu nandur, ibu nandur opo kan butuh butuh lesan. Oh nandur jagung, nandur pari. Tadi ini membutuhkan objek. Ibu nandur, ibu tadi jejer Nandur waseso pari lesan. Tentu telu Fatimah maca buku eng perpus. Fatimah mo buku eng perpus. Nah Fatimah cecer moco buku lesan yang perpus katerangan jadi ada tambahannya yang perpus katerangan contohnya tanduk tanpa lesan tanduk sing orang nganggo objek siji alif guyu alif guyu alif jadi jejer jadi alif dadi jejer lan guyu dadi wasisa. Ning tanpa ana objekte, tanpa ana lesane. Wis jelas ukara iki. Alif guyu, dadi ora usah mbutuke Contoh ukara tandur tanpa lesan. Loro. Adik sinau. Adik sinau. Adik dadi jejer Sinau waseso, Ini kini usah membutuhkan Lisan Untuk telu Ahmad nangis Amarga duwite ilang Ahmad Nangis Amarga duwite ilang Ahmad jadi cejer Nangis wasesa Saat Ahmad nangis Itu jelas ora usah ada Lesane, jelas. Di ini, please, jelas mana Amargo, duwite ilang. Amargo, duwite ilang. Wih, jadi kadal seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran. Ukoro tanduk, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikuti terus video kami, yaitu. Belajar bersama, berbagi ilmu, sederhana, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wa bilaih taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.